Apa yang selanjutnya setelah kita mengisi kikd kita akan mengisi kriteria ketentasan minimal. Di mana di dalam kriteria ini ada tiga poin yang harus kita isi, kompleksitas, daya dukung, dan intake peserta didik. Kita tinggal pilih saja nilai daripada kompleksitas ini. Nilai ini ada akan berisi tiga poin, yang pertama satu untuk tinggi, dua sedang, dan tiga rendah. Kita pilih saja sesuai dengan KKM atau bobot yang ada di mata pelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, KI-KD ini akan berisi KI dan KD yang telah Bapak ibu buat. Contoh, di dalam pengetahuan ini, bapak ibu membuat tiga kompetensi dasar pengetahuan. Maka akan secara otomatis, sistem akan menampilkan tiga kadis saja di sini. Dan kemudian di menu ini tidak ada tombol simpan. Jadi artinya ketika bapak ibu memilih salah satu dari yang ada di sini, maka akan secara otomatis sistem akan menyimpan isian AKM yang Bapak Ibu berikan